serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada kabar spesial yang kita dapatkan dari Mama Kejora ya semalam Mengunggah sebuah postingan foto Abang Fatih dengan dua gaya rambut yang berbeda Wow ini semakin tambah ganteng dan maco Abang El Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Masya Allah kabarokallah luar biasa Hingga banyak sekali dibanjiri komentar dan respon yang diberikan Tenovi pun ikut menanggapi Masya Allah tabarakallah, Ayang Luar biasa banget ya Ada juga komentar dari Emak-emak Gia Masya Allah sayang Abang L Tuh banyak sekali yang sayang Kepada Abang Fatih ya Makin bangga Makin bahagia apalagi melihat Tentunya foto dengan gaya rambut Yang berbeda Masya Allah Semoga sehat selalu Abang Fatih Selalu menjadi kebanggaan dan selalu menjadi anak yang soleh Amin Berikutnya juga para perhatikan perhatikan diunggahan Abang Aneskor L Ini mengunggah sebuah postingan Lagu Lesti Kejora dengan judul kelepas dengan ikhlas Ini sudah mencapai 60 juta viewers Wow Fantastis banget di sahabat ya Terbukti Dukungan buat lagu-lagu Benda Lesti memang banyak sekali. Alhamdulillah, kita semakin bangga. Karya-karya Dede Lesti Kejora ini banyak diminati oleh semua orang. 60 juta viewers, persahabat, ya tetap semangat. Dan mudah-mudahan Lesti Kejora terus berkarya, terus berprestasi sang Kejora kita. Selain ku dengan ikhlas, persahabat, lagu Bawa Aku Ke Penghulu, ini juga mencapai 44 juta viewers Wow, luar biasa banget ya Karya yang sangat membuat kita bangga Kemudian persahabat ya, lagu Lesti Kejora dengan judul Lentera Ini juga sudah tembus di angka 11 juta viewers Alhamdulillah persahabat kemarin kurang sedikit Dan alhamdulillah hari ini sudah tembus di angka 11 juta viewers Selanjutnya, lagu Takdir Cinta, Alhamdulillah juga sudah diangkat 13 juta viewers. Yuk, streaming terus Takdir Cinta. Mudah-mudahan masuk nominasi Ami Awards. Kita doakan yang terbaik dan mudah-mudahan bisa mendapatkan piala penghargaan di ajang Ami Awards. Kemudian, persahabat disimak juga diunggah Leslar Ransker Saberteng yang baru saja mengunggah video. Papa Bilar saat main sepak bola semalam Kita pastinya dibikin bangga banget ya Alhamdulillah bersyukur Bapak Bilar masuk di tim Marwah Selain mendapatkan Tentunya kesehatan Tentu mendapat juga ilmu yang bermanfaat Masya Allah banget ya Olahraga plus gajian Yang selalu bikin kita bangga Kepada idola kesenangan kita ini Dan papabilar Bilar pun bersahabat menyebutkan Bahwa Bapak Bilar ini adalah salah satu Orang yang selalu bertanya Wah, wow, Masya Allah banget ya Disebutnya juga, Papa Bilar ini Murid badung tapi pinter Wow, murid badung tapi pinter the bersahabat ya, selalu aktif Kita pun bangga sekali Papa Bilar selalu bertanya Mudah-mudahan ya, selalu menjadi inspirasi Untuk banyak orang Di postingan ini pun ada kalimat caption Yang dituliskan Persis enak gue walaupun banyak bercandanya Tapi kalau orang ngomong apa tuh sebenarnya Diserap dan didengarkan pakai indra ketujuh Wow luar biasa nih persahabat ya apabila selalu mencontohkan kebaikan Semoga selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Dan selanjutnya juga persahabat ya Momen saat di vlognya Boy William William bersahabat yang bertanya kepada Lesti Kejora Rizky Bilar paling ganteng saat lagi ngapain Bunda Lesti Kejora pun menjawab ya Ketika main sepak bola Kata Bunda Lesti Memang di matchnya luar biasa banget bersahabat saat ketika Papa Bilar main sepak bola Wow luar biasa pokoknya Idola kesenangan kita selalu bikin bangga Dan setiap hari selalu bikin bahagia Doakan yang terbaik Tetap semangat streaming terus lagu-lagu idola kesayangan kita bersahabat ya, terutama takdir cinta, semoga bisa masuk nominasi di AMI Awards. Tetap semangat, tetap solid, dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan.